Halo semuanya, ketemu lagi bersama Ita Valentina di Guruku Gamer Belajar ke game, belajar! Hari ini kita akan melanjutkan petualangan kita di Dark Dome Series yaitu Nowhere House Apakah kalian siap untuk melanjutkan petualangan kita hari ini? Saya juga penasaran sama apa yang akan kita hadapi di hari ini Untuk kalian yang baru datang kami ucapkan selamat datang Dan jangan lupa untuk subscribe serta like Kalau kalian suka konten-konten seperti ini Kemarin kita sudah berhasil menembus ke rumahnya siapa? Pesulap ya yeah. Kita pertama kita ke rumahnya penyihir, kedua kita ke rumahnya gipsi atau peramal maybe, dan yang ketiga kita ke rumahnya pesulap. Nah, teka-teki seperti apa yang akan kita hadapi? Kita akan pusing, pusing, pusing, pusing, pusing lagi hari ini. So, let's begin. Press circle to start. Widi. Untuk kalian yang belum lihat episode-episode sebelumnya, di sini ya di sini ya khususdiain di sini pimm -pim pong <laughs> jadi inget Upin-ipin kalau lihat tongkat itu Wah kita respawn lagi di sini ya Hah, aku di mana sekarang ya iklan aduh Oke, okay. di rumah yang ketiga ini, kita belum menemukan satu item pun. Bentar ya, rek, tak geser dulu. Oke, okay. kita belum nemu item-item hmm. langsung ketemu puzzle, tapi ya, hai owl, ada burung hantu. Kalian ada yang punya peliharaan burung hantu, Rek? Teman punya, ada yang punya gitu, Bawah besar, warna coklat, dan le apa kepala itu iso muter gitu loh, yang boleh selama enggak ketemu temanku. Itu hmm. ada yang kekunci, keleda keleda dulu ya. Oh, crystal ball ini yang kita cari buat di rumah kedua, di rumahnya peramal. Nah, sip, sip, sip. Let's go, let's go Kalau di rumah yang ketiga ini Tangganya ada Tangganya ada Terus pintunya ini Ke beton Eh Eh Kamu ngapain di situ burung hantu TV Wah aku masih Clueless rek Oh lemarinya tetap ada Mah, kode, kode pensil, eh pensil, pulpen, pulpen, ngadep mana gue? Oh, oke, okay, samping-samping, aku masih gak tahu urutannya ya. Ih, e, lanjutin ke Aha, aha, oke, okay. apakah ini sudah bisa dicoba di rumah yang pertama? Nanti ya, nanti kita coba. Waduh. Wah. Oke, ini ruang tamunya. Oh, bisa kebuka? Kunci. Oh, dapet apa itu tadi? Kok oh, kayu-kayu. Kunci juga, tapi buat di mana ya? Eh, lilinnya bisa diambil. Gak ada jumpscare ya Gak ada jumpscare di rumah ketiga Gak ada Hai boneka Tapi tubuh mana? Hai rabbit oh Kalau rabbitnya dikasih wortel Mau gak ya kira-kira Oh iya dong Hey Hey jangan lari Loh loh loh Ya lari Rabbit Rebit lo lari. Ya, Rebitnya lari. Bentar-bentar. Oh, kita kita belum masuk ke sini kan? Oh, ada kamar mandi. Ayo, siapa yang nonton video ini dan belum mandi? Ayo mandi sore, sore, ayo. Tali, buat apa yo Hmm. <SILENCIO> <SILENCIO> Oke, okay. itu aku kaget. Itu aku kaget dan sedikit takut. Iku soalnya moro-moro ada hitam-hitam di batap itu kaget tau. Oke, okay, kita sudah ke toilet. Ini cocok gak deh? Blue key. Kita harus mencari sebuah pintu yang berwarna biru. Mungkin di rumah kedua dulu kita masukkan bola kristalnya di wadahnya, ya. Mana nih? Nah, sini sini, crystal ball. Oh, cuplikannya Mbak Adria. Sebenarnya namanya Adria, tapi karena susah pengucapannya tak panggil Aida aja ya Mbak Aida, uh, yang seperti di scene awal Dia masuk ke rumah itu Aneh Rumahnya kosong loh padahal Gitu katanya Mbak Aida Lihat uh, Ini hanya rumah kosong aja kok Kita harus pergi deh kayaknya Kamu ikut? Adria? Adria? Loh Kok hilang, Adria? Adria! Loh, hilang. Ayo kita cari bantuan. Anak ini bisa saja dalam masalah. Apa yang terjadi sama anak itu? Nggak tahu. Ayo, wes cari pertolongan. Gitu katanya teman nih Berarti, uh, Mbak Adria ini terpisah ya sama teman-temannya di dimensi magical magical ini. Sedangkan teman-temannya tuh berhasil keluar gitu loh. Apakah Mbak Adria merupakan tumbal tahunan rumah ini? Hmm, we never know. <laughs> teori konspirasi ya, pecinta teori konspirasi. Dan akhirnya teman-temannya pergi. Dengan kondisi tidak tahu ya, bukan karena sengaja ninggal Mbak Adria ya Adria, oke okay, akan aku Biasakan menyebutnya Sebagai Adria Jika aku ingat Dan jika aku lupa namanya akan jadi Aida <laughs> Ya ampun, gimana ini Wow, aneh sekali Padahal mereka melihat rumah yang kosong Apa sih yang sebenarnya Sudah sedang terjadi di rumah ini Oke okay. Dan sepertinya kayu tersebut bisa diletakkan di kompor rumah pertama. Hai Pak Pesulap. Nih, nih, nih, nih, nih, nih. Nih. Loh, mana kompornya? Kayaknya di sini. kan? Nah, terus itu ditaruh mana lilinnya? Oh enggak. Pintu biru itu dari mana ya? Aku lupa. Ini pintu biru. Si kita cari pintu biru yang lain. Apa buat di sini peti merah? No. Oke, kita mulai melakukan penyelidikan lagi jadi rek Apakah yo pintu kan aku wis nyari muter tadi yo nggak ada pintu yang warnanya biru ga ada terus aku ingat ada satu laci yang tidak bisa kita buka di rumah pertama deket pintu duri-duri kita coba yo kita coba Apakah kunci itu cocok sama laci itu bingo ternyata memang di situ apa isinya? Antena Kartu Ini hubungannya sama rumahnya pesulap nggak sih? Kesana dulu aja ya Coba Rodok ribet ya reyok. kita Kita uh, Berputar-putar untuk cari jalan pulang Hebat sekali Makasih game Di atas kalau gak salah Bukan di toilet Di atas Di loteng Kartu-kartu hmm. di sini. Oh, mungkin mungkin gini, sama kayak dadu yang kita kasihkan ke Mbak Gipsy ini bisa kita kasihkan ke Pak Pesulap. Feelingku bener kan? Oke, okay, apa yang dia katakan? 5 bata, ingat ingetan Yore. 5 bata, 4 waru, 8 keriting, 3 hati. Virus itu kaya tak? Tulis lagi ya. 4 waru, 8 keriting. Tiga. love Baiklah kita ke sini dan apa oke okay. oke okay. batanya 5 terus warunya 4 terus Keritingnya delapan. Delapan, delapan. Okay. nya 8. 8 Oke. Dan love-nya tiga Untung aku ingat konsepnya, Mbak. Gipsy itu. Dadu, ingat dadu terus dikasih nodia terus. Ya. Yeah. Terbukalah. Ini dapat matches. Kayaknya matches ini taruh di cerobong asap di rumah pertama. Sama kunci lagi Black key hmm, Aku masih nggak tahu wes kita lanjut ke ruang TV di mana ini apa sih Oh enggak ada Tak pikir ada sesuatu Ruang TV mu dek mana mas Nah ini nih Ini, ini. Oke okay. Wow Oh kelincinya lari ke belakang ternyata. Yuk yuk ke sana yuk yuk yuk, yuk ke sana sih ada lain Gak ada, cu. Aduh. <laughs> Maaf kesenggol. Cuma satu clue yaitu sumur dan kelinci. Lihat hewan kelinci, ki, aku ingat itu Siapa? Temennya Max COVID, deh, life is strange sebuah yang dibully itu loh Itu kan punya peliharaan Kelinci lu tapi, oh mungkin di rumah kedua Coba sih, enggak gak. Rumah kedua Atau rumah pertama ya? Lupa pol aku, sih Rumah pertama Rumah pertama cuy Ke halaman belakang ke halam, mm, mm. halaman belakang itu di mana yo pintu putih yes oh <laughs> kuncinya buat di situ ternyata baiklah eh bener nggak pintu oh bener dong bener benar ah uh, oke okay. katrol biasanya katrol ini berhubungan sama tali nggak sih apa aku salah Uh -uh. Huh. Apa ini? Apa beban ya? Coil of road Bener Menurutku loh Gak ada apa-apa lagi Loh Lari lagi Gak bisa cuy kelinci uh, Oh nunjukin apa? Oh. That's weird. Aneh. Kayaknya uh, kelinci itu sembunyi di sini dari tadi. Balik lagi ke rumah penyihir. Eh, siapa? Pesulap. Hmm ganti ya, ganti ya sekarang di di mana di toilet. ya ampun mau muter, -muter. kapa apa, -apa yorek sabar yo yore. kesabaran itu buahnya baik kok ke toilet ke toilet rumah ketiga eh salah hai rabbit oh loh Hilang ya, weslah gini-gini, gini-gini, gini-gini. Kita ke rumah pertama dulu, kita kan punya matches. Nah, kita taruh di perapian, siapa tahu kayu ini bisa terbakar dan bisa masak sesuatu di sana. Oke, okay. dan katrol itu pakai apa ya? Nah, sini nih nih. Oke. Okay. Tapi apa yang kita masak? Kita harus mulai menyusun teori lagi. Oke, okay. oh maaf, eh aduh, pas lagi Serius nyari tiba-tiba untuk -tiba. no, jam sekar, I'm sorry. <laughs> Iku aku takut dan aku kaget. Iku aku nggak expect ada di situ. Lo kok ada gambar kelinci lagi di toilet? Kita cek lagi mungkin ya. Anything? Oh, we found something Di tangga yang rusak Tangga yang rusak itu Di rumah kedua kita ke rumah 2 sekarang Tangga rusak Eh, bukan Nah, sini-sini Aduh, kelinci Kamu jangan lari-lari terus Setelah aku capek ngejar kamu Naik, loh Awas jatuh, loh Lolo boy lolo lolo kok link Kan udah dibilangin kalau Robo nanti rusak ah Terus siapa ya, ini I can't go upstairs Ya yeah. Si. kita pikirkan semuanya baik-baik lagi si. uh, aku bingung apalagi yang belum kita selesaiin ya si, kita lihat-lihat di rumah satu sih puzzle ini belum kita pecahin yuk kita belum dapat petunjuk juga si. anu Empat kode gembok merah. Alright, kita cari petunjuk tentang itu. Si rek, rek, rek, rek dengerin, dengerin, dengerin, dengerin. Uh, ini reruntuhan yang disebabkan sama si Rapid. Menurut kalian, mirip gak sih sama pola simbol yang ada di gembok merah, di peti merah, di rumah pertama? Si kita cocok lagi-lagi, ya. Cocok lagi-lagi, tak gambari persis sama yang ada di sini. Le, like aku salah. I'm so sorry. Nanti kita coba lagi. Ya Allah, ini perjalanan yang panjang sekali, tapi aku tidak boleh mengeluh. Ya, ini harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Peti-peti, yes, coba ya. Yang kayak T, yang kayak T. Oke, eh. <laughs> oke, okay, okay, kita dapat satu terus yang agak miring ini, Bayo. Semua mereng miring, mana ya? Allah, terus, terus ini kayak eh, terus sama yang kayak eh. Maaf-maaf, aku terlalu serius dan menggebu gebung memecahkan misteri ini. Sudah, apa ada yang salah? Saya, kita lihat lagi, sih. Enggak, bener, apa tanda yang kedua itu, yo? Tanda yang kedua itu loh Aku ragu mm. Thank you very much Kalau misalkan kesadaranku Tidak menuntunku Untuk ke sana Mana tahu aku bentuknya Bisa kayak, kayak gitu ya ampun Oke kita lihat isinya hmm. Timbo Oh, wong Jawa lah yang naranin timboy buat di sumur. Apakah ini bisa digantung gini gini? Oh, nggak bisa dikombain. Eh, uh, pintu belakang ini kemana sih? Ke pintu belakang, pintu putih. Gak bisa. Oke okay, re, aku wis muter-muter kita di dan nggak bisa menemukan petunjuk lain. Tapi aku ingat ada empat potongan puzzle yang kita temukan dan itu untuk di sini. Aku masih belum tahu urutannya gimana, tapi kita bakal coba satu-satu. Oke okay, yang satu miring, yang satu half, no, oke okay. dan ini. Ayolah kawan, yang ini dan apakah seperti itu? Kita cek urutannya berdasarkan di mana kita menemukan puzzle tersebut ya Si di sini, ini kan ikut jelas nomor satu. Soalnya kita menemukannya di rumah pertama. Terus ke rumah kedua di laci yang sama kita menemukan yang ini dan di rumah ketiga di laci yang sama kita oh kayak eh sing ini dulu karena yang paling atas baru yang ini coba ya eh ketukar ketukar Uh, jadi yang nomor 3 kita ganti ke diagonal dan yang ini ke separuh vertikal benar? oh ini, ini salah ya ampun ini salah sudah? benar? Benar, aku capek. <laughs> tak coba setiap kombinasi dari empat itu yang tak urut, malah pokokku, dan akhirnya ketemu dengan wujud yang kayak gini ya yang bisa kalian lihat di layar. Wes, si apa itu? Hmm. Biji kacang merah I don't know Loh Rek, aku menemukan fakta Di rumah kedua Itu ledengnya bisa nyala Sedangkan di rumah pertama ledengnya nggak nyala Kita bisa Taruh sesuatu maybe Oh oke okay, Oke, okay, oke, okay, oke okay. We are close Ah, uh -uh. terus apakah kita harus menanam ini di tempat galian di rumah pertama yang sempat kita gali terus kita nemu kunci? Ayo, we are close, we are close. Oh, nggak ada galian kita nggak ada. Si di rumah mana yo yang tak gali yo lupa aku. Kalian, kalian, nah nah, nah, nah, nah, kita kali di sini, kan? Ya, nah, oke, oke, kan? Kita nggak punya tangga, ya. Jadi, kalau di rumah kalian tidak ada tangga, ya, udah tanam aja kacang biji ajaib. Eh, biji kacang ajaib biar bisa naik ke lantai dua. Wow, mengesankan sekali! Kutungku udah tarik ya? Elah, aman gak? Aman gak? Aman dong? Masa enggak? Kaget ya aku ambek nih. Biji kacang ajaib jawabannya. Kalau nggak punya tangga. Oke, tempatnya berdebu. Apa yang bisa kita temukan di sini? Nope. Nope. Oke. Nope. Oke. Game ini dapat royalti dari iklannya. Jadi yos lah, kita hargai iklan yang ada. Apresiasi, apresiasi. Oke, kita lanjutkan. Wah, kita gak iso langsung turun ya? turun harus lewat. Eh, hey, hai, rabbit, kita gak punya. Oh, rabbitnya udah gak bisa diklik. Pembuka kaleng. Yeay, apa ini bisa langsung dipakai? Oke, okay, sudah buka. buku kosong we bisa di ambil pohon kenapa pohonnya <San> nggak tahu apa ini <San> enggak tahu ini apa. Oh iya. Kita masih ada ini juga ya. Hmm, baiklah. Si isi bukunya apa emang? Oh. Doll. Ada boneka sih. Di rumahnya pesulap. Ya, di sini, di ruang tengah, ta? di ruang tengah, kayaknya, nah, ini terus diapain oh, oh, nyala-nyala, nyala-nyala, nyala, tapi oh, buat di sini, di sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini, Baiklah, kita lanjutkan petualangan kita. Press circle to start. C, wait a minute, wait a minute. Re, ini loh, kok ada burung hantu yang dicoret dan tidak dicoret? Apakah kita harus menemukan mereka semua untuk dapat ending khusus atau apapun? Special item nanti kita coba ya. Kita harus temukan berapa ini. Tuh, wah, ke empat, lima Lima buah Oke, okay, resume Nah, tadi kita sampai di Lit a candle Itu di mana tapi Tak taruh sini gak bisa Gak bisa Baiklah, baiklah, baiklah Oke okay. Apakah kita harus memasak tuna tersebut ya Tapi Puskan Bisa makan itu mentah yo, ya yo. Tapi I don't know kita ikuti saja alur game ini. Sek. Iya dong. Harus dimasak dong. Terus. Oh, umpan. Pus. Di lantai tiga, enggak sih? Ayo naik tangga, naik tangga. Ke lantai. Pus. Enggak ya, enggak juga ya Pus Mana Pus ini Mana ya Hai Pus Halo Sini Kamu dicariin nyonyamu ya lo Aduh Motor Dan akhirnya ketemuin di situ Ya wes lah kasih no gipsy woman dulu ya pusnya thank you terima kasih aku sangat merindukan dia it will help you itu akan membantumu ya yeah, aku harap aku bisa pulang dengan kunci itu nona <laughs> aku pengen pulang pengen pulang ikuti aku Iya, ikut. Mbak Adria, muka enggak menunjukkan capek yo. Sing capek sing main, cewape. Uh -uh. Iklan sih ambek rehat ya, Please. Oh my god. Dan game seperti ini tuh uh, harus tak selesain dua episode aja, karena biar nggak menunggu untuk seminggu lagi baru ketemu sama. Video melanjutannya Tapi nggak penasaran Gak suka aku membuat orang penasaran Oke okay. Mbak Dria ini gak -kaya Kesel ya, saya kesel yang main Sekali lagi uh, Ikut kemana tapi Mbak Mbak Pramal Mbak ikut kemana tapi mbak Loh kok hilang See, apa jangan-jangan ke belakang ya? Mbak Mbak Loh Mbak Cari follow me Apa ini? A green Green itu biasanya tidak pesulap Apa Yang bisa dibuka dengan green Eh, kaget aku. Follow ternyata ke ruang kristal ya, ya wes mau diapain aku mbak? Oke, diramal. Aku harap aku bisa membantumu. Kamu harus cepat pergi dari rumah ini. Iya, itu yang sejak pertama ingin saya lakukan mbak. Itu jam scare yang aku nggak kaget dan aku nggak takut. Oke, okay, kita dapat. Apakah ada satu burung hantu lagi yang kita coret? Ya, tinggal empat lagi. Oke, okay, resume. Rek, rek lihatan, lihatan baik-baik, lihatan ini yuk. Aku tadi nggak sengaja kesini. Terus habis itu aku lihat ini. Apakah itu yang akan membantu kita untuk Lilin yang tadi kita cari-cari? Apal -cari? noyo sih. Bulan, ya matahari yang ada cahaya. Uh, kayak nomor apa yo? Aduh, aku bingung tak catet lagi. kita ikuti yang ini oh oke jadi gimana oke oke oke oke serek Eh, tak tak switch kamera dulu tak switch kamera dulu bentar yo baiklah tadi maaf yo buat kalian menunggu tadi ganti kamera dulu karena baterainya habis dan harus ya memindahkan file ke sana sini untuk ngakali memori kapasit kapasiti memorinya Oke, okay, kita lanjutkan. pre-circle to start. Oke, okay, sampai di mana tadi kita? Tadi kita sampai di teori cahaya lilin, ya. <tuh> baiklah, baiklah. Jadi, kita kan tadi menemukan uh, sepanduk atau kain di belakangnya pramal. Dan apakah itu nyambung sama puzzle lilin yang ada di depan kita saat ini? Kita buktikan bersama-sama. Aku nggak mau ngikutin tanda lain. Aku cuma mau ngikutin tanda matahari ini. Coba ya. Where is it? Tanda matahari di sini. Terus di... Bacanya gimana? Hey, Baca gimana iku yoh? Iku yang... Hah? Bingo! Bener ternyata. Ikuti matahari. Jangan ikuti spider. Kayak kata Ronald Weasley. <laughs> Kita dapat apa ini? Metal hook. Apakah metal hook ini berhubungan sama Apakah metal hook ini berhubungan sama sumur? Kita lihat nanti. Eh, sumur-sumur keluar berarti. It's too high. Lah terus piye? Oh, wait a second. Gak bisa, rek No, no, no, no Gak bisa, gak bisa Gak bisa, gak bisa oh, Oke, okay. sampai sini Yang kita punya adalah Hook, uh, itu kail Kunci hijau Buku merah Timbo korek dan tali dan lilin dan bunga biru dan aku masih belum tahu kegunaannya benda-benda ini kita cari sana sini dulu si kita coba ya apakah kunci kita cocok sama lemari ini kita coba i semua coba i semua kadang selebrasi ku sampai speechless ngono saking capek eh dan saking banyak eh yang harus dilakukan topinya apa hmm. thank you little jumpscarenya topinya pesulap kasih kasih kasih naw kasih kasih kasih terima kasih banyak aku sangat sangat membutuhkannya sekarang ikut aku. Aku penasaran, disuruh ikut kemana. Mbak, Atria, ayo pulang. Mbak, Atria capek. Jangan banyak mengeluh, ya. Jangan banyak mengeluh. Yuk, terus. Lah Apa itu? Bor? Eh Ini, hanya ini yang bisa kulakukan untukmu Dan kamu harus pergi secepatnya dari sini Wooden block with drawing hmm. Saya Kita coba-coba ya, Re Ini kan bilang kalau small hammer, aku baru tahu Hammer bisa wujudnya kayak gitu. Apakah itu nyambung sama... Ini yuk. Kan ini lemarinnya kaca. Gitu. Woi. Cocok. Permisi. Permisi. Hmm. Sekarang. Eh. Terus. Sekarang, loh, lah, ya, ngomong apa sekarang? It's time. Sekarang, ngapain? Ngapain? Ah, uh, tentang itu, jam grandfather clock di rumah pertama Kita kan belum tahu itu maksudnya apa. Tapi kok boneka tadi itu bilang it's time it's time it's time. Apakah kita disuruh apa ya? Kayak melihat jam itu lagi tapi ditaruh di mana? kita lihat ini ya. Jam 10 tiga lima jam sepuluh tiga lima terus kita masukkan di sini soalnya enggak lah nggak ada yang lain lagi tiga lima lima it's time It's time, it's time, it's time. Akhirnya kepikiran time sungan. Ya wes kita buka apa isi nih? Oh, ki, okay. eh, oh, yellow. Apa aku buat di sumur yo? Ya? Eh uh, uh, iya yo iya. di sumur. Di sumur? Oh tidak, tidak. Ya wes kita ke rumahnya. Pesulap lagi kan kita ketemu sama will kayak gini yang biru ini loh. Di mana tapi loh, di mana di, di mana itu? Wheel, pendek luar ya. Nah, wheel. Terus apa yang harus kita lakukan dengan wheel ini? Aku sih belum tahu sih. Dan, ah, apakah kunci ini cocok di sini? kita coba juga tidak cocok dan akhirnya aku memutuskan untuk membaca buku merah ini lakhir dan mencari beberapa petunjuk ya wes gini gini gini ini kayak boneka yang tadi ya dan kita udah punya kunci yang bentuknya seperti itu juga oke kita satu satu dulu boneka kamu tak kasih ini ya It's time, re. Aku menemukan sesuatu. Jadi, gini, di buku ini kan ada seperti ini tabel. Terus di sini ada empat simbol yang tidak aku tahu. Ini juga banyak. Nah kita kan punya empat roda, hijau, kuning, merah, sama biru. Terus yang hijau itu kan lurus sama yang lingkaran sama yang ini. Kita coba. Sudah toh? Sudah. Terus yang kuning, cari simbol yang ini sama yang ini. Yang kuning, simbol gini, sama gini ya sudah terus yang merah si, tiga sama tanda plus ini kan ya terus oke okay. terus terakhir biru yang kayak gini tanda plus juga Yes Oke okay. Ketemu Untung yuk Aduh Iku gak serumit yang aku pikirkan ternyata Oke okay, lanjut Katai Ini yuk Taruh di sumur kesumur lagi aku serotok kenten energi yo. tapi akan aku selesaikan hingga akhir oke okay, re, aku nggak punya harapan lain selain nyoba kunci ini di box ini apakah akan bekerja thank you, terima kasih terima kasih game saya muter-muter nyarinya teleskop pair of binocular untuk apa yo? Itu teropong teropong, binokular itu teropong. Se, aku itu nggak asing sama ini karena dia itu ada di sini loh, di buku. Pohon ini loh. Hmm, kon. Oke, okay, kode apa lagi ini? Oke okay, kita harus inget-inget catat pulpen pulpen Ini cara baca gimana ya? aku curiga sama itu loh hewan-hewan yang ada di, di puteran dalam rumah Apa kita harus ada? Cari satu hal lagi saja nih yeah, kita nemu owl lagi Oke okay, siap, itu tadi ku kotak, tak kira apa, ternyata roll-roll Baiklah, kita mulai Yang punya jejak-jejak kayak gitu mungkin Owl ya mm -mm. Anything works? bener saya setahlah ini, ini burung ular goresan oh iya iya iya iya gini gini gini ini yang paling atas, terus ini kan heh <tis> sulitnya satu dua tiga empat lima oke okay. pan itu seputar putar kayak iso ah satu ikwantara tiger atau wolf ya tapi tak pasang wolf dulu ya dua ular tiga ini empat ini b wolf lagi oke okay. Thank you. Thank you very much. Oh, itu maksudnya it's too high. wes lah. Ke kebun belakang lagi. Mm -hmm. Oke. Okay. Dan kerean. Eh, eh. Ya, pagi terusan. Lo naik nari, nari gimana? Apa tuh dikembalikan ya? Kan tadi kan ditarik turun. Lek kita balikkan lagi. Apakah bisa ngangkat? Oke, okay, selanjutnya. Apa ini bisa digabung sama ini? Small statue? Belum ya? Belum tahu mm. <tuh> <tuh> Aku kaget dan aku takut Nah! Dianxiu! Nah! Dianxiu! Ngangsu ya Lendek bahasa Jawa ini ngangsu Nimbo lo mengambil air di sumur yang namanya ngangsu Oh ada hantu-hantu yang lucu Terima kasih Serius, santunnya di sini tuh lucu-lucu, nggak menakutkan seperti Girl in the Window. Yes, kita dapat kunci merah. Dan kewalahan menjawab pertanyaan pelanggan yang itu-itu aja, atau capek pindah-pindah aplikasi untuk cek ongkir dan kirim. Oke, okay, kita lanjutkan. Oke, okay, sumur sudah ya. Kunci merah buat di mana ya Buku, buku, buku, buku, buku bukunya pesulap tuh oh di rumahnya gipsi baleng di lantai 2 si aku mulai mereng-mereng ya kira di mana ya buku aku lupa tempatnya sih setelah si, kita nyari buku yang dikunci dulu nah ini nih sesuatu harusnya berguna di sekitar sini mutasi kok kita uh, dapat istraek dari unexpected eksperimen lagi nih kok mut mutation mutation oke okay. uh, bikin cairan lagi bulu apel dan bunga kita udah nemukan bunga Imitate Wow, Wow Oke okay. Oh, untuk bisa keluar ya Kaget Kaget. Kita harus cari tiga benda. Kita udah nemu ini ini Tinggal kodok. Habis itu mungkin bisa keluar. Yuk kurang sedikit ayo, kurang sedikit ayo masa kita terjebak di sini selamanya jangan dong. Oke, okay. oke okay. kodok, ayolah kodok keluarlah, keluarlah kodok, kodok itu biasanya di mana ya? Di kamar mandi jangan dong, jangan. Rek kodok itu lah biasanya lenggandek, tempat-tempat sing lembab itu ndek luar rumah kan yo. Aku bakal cari uh, kodok tersebut di luar-luar rumah dari ketiga rumah yang kita punya saat ini. <laughs> Oke. Okay. Kodok, where are you, kodok? Kodok. Oh, tidak. Kodok. Ini nggak punya itu ya? Oh ya, yeah. berarti tinggal di rumah utama sama di rumahnya Gipsi. Kodok, keluarlah kodok. Kodok. Hmm, kaket Kodok. Kodok Mana ya? Kodok Hai Kodok Kodok Kodok Of course Yuk kita keluar dari rumah ini Yuk yuk yuk yuk yuk Kita pulang Kita pulang Sudah ya Udah minta tiga hal nih Nih saya kasih nih Udah Loh Kok gak bisa? There's no out here Udah aku kasih persembahannya lo ini Diapain lagi harusnya Oke, okay, ternyata kita kurang satu hal yaitu Spell Eh salah Mengeja Mantra Cast the spell. Nah, iku iku iku ikut. Jadi uh, lembarannya di grab, terus ditaruh sini. Pulang, ayo bu. Uh! Akhirnya! pulang. Ayo keluar, keluar, keluar. Apakah ini nyata? Apakah ini nyata, teman-temanku? hei Hey, aku di sini. Aku di sini. Sepertinya mereka tidak mendengarku. Ah, kalungnya Adria ternyata Aku ingat Oh dikasih liontin itu sama Mbak Gipsy -nya. Oh Pantes kita tidak punya ingatan itu Dia sendiri lupa Lah Lah lah terus. Tidak ada apa-apa, Pak. Ayo pergi. Lah. Loh, Adrian di situ. I must do something soon. Ah. Uh. Tidak. Oh, tidak! Tidak! ma. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sepertinya harus kita melakukan sesuatu dengan cepat ya. Oh, kita bisa ngulang lagi, thank you, thank you, thank you Say, Kita baca-baca dulu Ternyata, tak jelasin dikit ya Ternyata, uh, siapa Adria itu ingat bahwa simbol liontinnya itu ada di beberapa tempat Yang dipegang Merida, yang dipegang siapa itu, pesulap itu Dan itu kayak uh, simbol dimana mereka adalah uh, jiwa yang telah diambil sama penyihir dan kita harus memusnahkan itu dulu sebelum bisa benar-benar keluar. Oke, kita coba lagi yo. Si panas. Kipas angin, kipas angin, kipas angin. <laughs> oke, kipas anginku remotan, rek tenang hai. Oke, oke, kita harus ngapain? Ah, eh, tempat buku itu di mana di loteng. Si jangan keluar dulu berarti. Biar kita bisa ultimate lolos dari rumah terkutuk ini. Oke, buku-buku-buku-buku. Nah, C. Oke, okay. Lord kan Ahmed. Aduh, imitate. Ini taruh di mana? Oke, okay, kita akan coba melakukan sesuatu ya, C. Satu-satunya senjata yang kita punya itu cuma hammer. Apakah hammer itu berguna di ending scene ini? Yuk, laki-laki, coba. Jangan mudah menyerah Udah tinggal dikit lagi tuh Di depan mata itu Gemes gak sih? Gemes gak sih, Rek? Skip ya, skip ya skip, Skip, skip, skip, skip Oke okay. Pecahin, pecahin now Oke, okay, good Oke, okay, biar kita enggak ditawan sama penyihirnya. Yes, yes. Meridia dan Delian masih terperangkap. Ya, kami sudah tahu wujud aslimu penyihir. Oke, semuanya hilang ya. Barang-barangnya hilang. Oke. Happy ending. Happy ending dengan action yang tepat. Oke, okay. Adria sudah berhasil keluar dengan selamat. Tapi uh, rumah itu masih memiliki rahasia. Sekarang kamu punya kesempatan untuk memecahkan rahasia itu. Coba gak rek Berani <tuh> Tapi lek mati opo. Ya wes sebagai gamer yang baik kita harus mengikuti seluruh alur game yang ada oke okay, yo enter the house Oke okay. sampai mana lagi nih Oke okay, kita punya dua pintu Oke okay. uh, kita posisi nggak ditawan ya sekarang jadi mungkin kita bisa lebih santai itu apa menjalaninya oke okay. Aku oh, enggak tahu itu apa. Tetap gledak-gledak dulu. Yes, jadi uh, ternyata clue-nya itu kan ada box ya Terus di atasnya kan ada orang gantung, -gantung. Oh, Benda yang tergantung-gantung Nah itu tinggal kalian ikuti aja patternnya Gak apa-apa masih warna mereka nggak sama Bentuknya nggak sama, it's okay It's just a dot Cuma titik-titik aja, kita dapat buku Oke okay, next Aku telah mengetahui hari ini akan datang Uh, sekarang mereka benar-benar tahu aku ini siapa Tapi aku sudah siap Jika mantra yang aku ucapkan benar Aku bisa menghilang selamanya Tapi aku masih butuh untuk uh, mematangkan hal itu Aku harus mencari cara untuk bisa kabur mungkin ini ceritanya si penyihir dulu ya aku telah mengembangkan mantra ini sesuai dengan apa yang aku butuhkan uh, dengan mantra ini aku bisa berjalan Di antara orang-orang tanpa mereka tahu aku sedang berjalan tadi yo istilahnya menjadi invisible gitu ya kayak leh harry potter pakai jubah yae ya, kayak gitu Terus aku hanya butuh terkoneksi atau attract atrak abadi merasuki sebuah tubuh dan tubuh tersebut harus berusia muda. Oh, mungkin Merida De, Delian itu tadi kan masih muda ya. Jadi di disurupi kesurupan penyihir ini mungkin I don't know Tentu kan Aku telah berencana Merasuki dia Dia memasuki rumahku Dan berpikir bahwa Rumahku ini adalah rumah kosong Yang terbengkalai Mantraku bekerja dengan Sempurna Aku berhasil menjebak dia Jiwanya maksudnya Ke another dimension Dimensi yang lain Dan aku berhasil Merebut tubuhnya tapi ini belum cukup. Aku masih butuh lebih. Gitu kata penyihirnya. Delian. Menggunakan Di, tubuhnya Meridia uh, menjadi umpan yang sangat baik untuk memancing Delian ke rumah. Mantraku juga bekerja padanya dengan sempurna dan dia sangatlah apa ya Berguna untukku Aku menjebak jiwanya Ke dimensi yang lain juga Dan aku masih butuh lebih Dan ini membuatku mudah Untuk berbaur Dengan orang-orang Jadi penyihirnya itu Biar bisa hidup di kampung situ Itu dia nyamar jadi orang-orang Yang dia culik gitu loh hmm, Sungguh kejam Dan terakhir Adria, tubuh gadis ini tuh sangat menarik bagiku. Aku akan mengawasinya lebih detik lagi. Kita diincar ya intine ya. Oke. Okay. Terima kasih, terima kasih GGWP. GGWP sekali, good game, good game. GGWP good game, WP nya apa yo? Nggak tahu, nanti tak cari tahu lagi. Aku sih tirut tiron tiron to nang orang orang. <laughs> Oke, okay, kita sudah selesai memainkan No Warehouse dan Game nya cukup luwam ayo ra yo. Untuk dua episode iki seharusnya episode dibagi tiga cuman nggak wes dua aja biar kita sama-sama fine apa ya terbagi sama rata jadi nggak penasaran untuk nunggu minggu depan lagi Oke okay, terima kasih yang udah nonton aku coba sumpah <laughs> ku yang bekerja sangat keras hari ini terima kasih terima kasih ya kepalaku ya ampun nah seperti itu uh, dan yang aku rasain sepanjang game gak jauh berbeda dari yang lainnya cuman aku menemukan hal-hal yang menarik yaitu uh, ada alternate ending ada macam-macam ending terus uh, ada beberapa tempat yang kita bisa explore lagi kayak jangkauannya lebih luas lagi daripada unexpected experiment dan gameplaynya bisa lebih lama lagi dari girl in the window it's good job dan aku tetep-tetep-tetep bilang kalau aku suka sama art style-nya game ini Aku suka tipe gambaran yang seperti ini Dari warnanya, dari gayanya Terus apa ya Visualnya aku suka Aku suka banget Thank you Darkdom, Semoga sukses terus Semoga game kalian bisa lebih maju lagi Lebih kreatif lagi Dan aku suka genre yang kalian usung Mystery, puzzle, adventure Dan itu aku suka banget Terima kasih udah nonton hingga akhir. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian selalu tahu kalau kita punya video baru. Jangan lupa untuk follow Instagram Guru Kogamer. dan kalau kalian mau request game-game uh, yang kalian suka atau map bar bareng mungkin main bareng game sesuatu game yang bisa kita mainkan bersama-sama janjian bisa langsung aja DM atau ke email berikut ini. Oke. Okay? See you till the next video and ciao. Dadah. Dadah. Dadah. Dadah. Oh, -da, da -da. <tiny> <tiny> yes! Akhirnya selesai. Game ini sangatlah puas aku memainkannya. Dan bertemu berapa alternate ending. It's really amazing. Habis ini main apa ya? Habis ini main apa ya? Oh iya. Yeah. Jurnal mengajarku belum selesai, RPP ku belum selesai. Kau eh. Harus mainan itu dulu deh, bukan main game tapi mainan RPP dan mainan administrasi lainnya. Oke wes, besok Senin, besok Senin, besok Senin. Baiklah.